Assalamualaikum, mengutip dari situs berita Tempo, sekitar 1,3 miliar data SIM card di Indonesia telah bocor Itu artinya, nama lengkap, nomor telepon, kartu keluarga, dan juga nomor KTP telah bocor ke tangan orang lain Dan dari jumlah 1,3 miliar data SIM card tersebut, 2 juta di antaranya telah dibagikan ke publik Nah, tentu saja ini membuat khawatir ya Jangan-jangan data pribadi kita akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, untuk mengetahui apakah nomor SIM card kita termasuk dari yang 2 juta tersebut yang telah dibagikan, kita bisa melakukan pengecekannya secara online. Nah, di sini kita bisa mengunjungi situs periksa data.com. Di sini tertulis periksa kebocoran data nomor HP. Ya, di kolom ini kita masukkan untuk nomor HP kita. Kemudian pilih periksa sekarang. Tunggu beberapa saat, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini ada pemberitahuan, selamat ya. Data kamu tidak termasuk di dalam sampel yang diberikan oleh pelaku sebanyak 2 juta data. Jadi, dari 2 juta data SIM card yang telah bocor tersebut, nomor saya ini tidak termasuk salah satunya ya. Tetapi tidak kemungkinan untuk nomor saya ini masuk ke dalam 1,3 miliar yang telah datanya bocor. Karena kita nggak tahu, berhubung yang telah dipublish untuk nomor yang bocor tersebut baru 2 juta. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui apakah selama ini nomor kita masih aman atau sudah bocor ke tangan hacker. Dan semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.